Perawatan tanaman anggur di musim hujan Curah hujan tinggi akan menyebabkan kelembaban tanaman dan lingkungan menjadi tinggi pula Termasuk tanaman anggur rentan terinfeksi jamur Akibatnya, kerusakan daun seperti kekeringan pada ujungnya, dan bercak kekuningan dan pertumbuhan tunas semakin mengecil, terlebih jika percabangan tanaman terlalu lebat. Untuk perawatan tanaman anggur di musim hujan harus dilakukan dengan intensif Agar serangan jamur dapat dikendalikan Berikut ini penjelasan selengkapnya perawatan anggur di musim hujan Pengendalian secara mekanis Pengendalian secara mekanis perlu dilakukan karena pengendalian secara kimiawi kurang efektif jika curah hujan tinggi Pengendalian secara mekanis yang dilakukan adalah mengurangi kelembaban kebun Dengan memangkas daun dan ranting yang terinfeksi penyakit mengurangi sumber infeksi Pemangkasan berfungsi untuk mengurangi kelembaban tanaman. Pemupukan tanaman Pemupukan tanaman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman anggur. Unsur hara berfungsi sebagai sumber nutrisi dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Selain itu, unsur hara juga berfungsi dalam meningkatkan daya tahan tanaman untuk memberikan nutrisi pada tanaman anggur pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK dosis 4 sendok makan per 10 liter air sedangkan untuk meningkatkan kekebalan tanaman dari serangan penyak. pupuk yang digunakan adalah pupuk kalsium CA tanaman wajib diberikan pupuk kalsium dengan kadar yang cukup tidak berlebihan dosis yang digunakan adalah satu sendok makan per 10 liter air sebelum aplikasi pupuk terlebih dahulu gemburkan tanah di sekitar tanaman agar pupuk dapat meresap dengan baik buatlah sedemikian rupa agar air tidak menggenang di sekeliling tanaman yang dapat memicu tumbuhnya jamur Aplikasikan pupuk dengan mengocorkan, menyiramkannya di sekeliling tanaman. Dengan dosis 2 gayung sedang pada setiap tanaman anggur. Setelah dua minggu sejak pemangkasan dan pemupukan, akan terlihat pertumbuhan tunas-tunas baru yang tumbuh sehat dan normal. Sebagaimana sebelum, tanaman terserang penyakit demikian ulasan mengenai perawatan tanaman anggur di musim hujan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. Salam anggur. Kampung Padang Bulan.